Engkau sungguh baik. Kau berkati hari ini untukku. Tubuh jiwaku masih kau hembuskan nafas hidup. Oleh kasihmu, aku ada sebagaimana ku ada. Nyian dan puji ku persembahkan hanyalah untukmu. Hari-hari yang kujalani dalam hidup, ku rasakan tuntunan tangan yang penuh kasih dan rahmat. Yang kau berikan bagiku hari ini Panjang umur darimu Sehat, bahagia, sejahtera Semuanya oleh Kau berikan bagi